assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh pada video kali ini kita akan mencontohkan bagaimana untuk mengisolat ataupun mendapatkan jamur mikurija dari alam ini adalah tanah dari perakaran bambu kira-kira kita ambil sekitar satu jengkal dari permukaan tanah dan ini adalah nasi yang sudah dingin sebagai pemancing ataupun makanan untuk mikoriza yang kira-kira bibitnya itu ada di dalam tanah perakaran bambu ini nah ini akar bambunya masih tampak Nah, eh, caranya seperti ini. Tanahnya kita taruh di dalam wadah seperti ini. Kemudian kita bagi dua nasinya. Nah, dada juga di sini kita menggunakan kain supaya nasinya tidak tercampur dengan tanah. Jadi, nasinya kita balut dengan kain. Nasi ini sebagai makanan untuk jamur, ya. Oke, kemudian, kita tutup seperti ini, dan ini nantinya akan kita simpan di tempat yang gelap <tuh> agar tidak terkena matahari walaupun kita tutup seperti ini harus tetap masuk udara ya karena jamur juga membutuhkan udara setelah kita bungkus seperti ini kemudian kita simpan di tempat yang gelap Lalu kita tunggu selama 7 hari sampai 10 hari Nanti akan tumbuh jamur di dalam nasinya yaitu jamur mikoriza Nah ini dia jamurnya akan kita simpan di bawah kolong selama beberapa hari 7 hari sampai 10 hari ya Demikianlah, demikianlah video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh